Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Multitiren Bike Kali ini saya ada di Lahuta Bike Park Yang lokasinya ada di Sumedang Sekitar Cadas Pangeran Tadi pagi kami dari Cilenyi Sekitar 25 menit Saja Karena trafficnya hmm, masih lancar Oke okay, ini dari Lahuta Park, sebelah paling kanan SS3, tengah SS2, paling ujung SS1 jadi kalau berdasarkan level nih, SS3 Lahuta ini paling gampang disusul ke SS1, lalu paling susah SS2 yuk, tadi udah paling raling dikit, sekarang waktunya ngerekam dimukasai udah ini SS1, tanggung ke SS2 ya? yuk ya. Hey! Yeah! remet lagi, 1,2 treknya pendek pisan tadi 1,2 kombinasi 670an meter kenapa kombinasi 1,2? karena enggak ada yang datar, gak ada yang naik jadi enak eh, datar ada gak sih tadi Mi? ya dikit ya, tadi pas terasi sih itu ya berapa nih lima ya lima sepeda kami boleh kami di depan. Nope. Hop. Hop. Hop. Uhu, tahan, dan. Tahan. He. Loh. ah adok Wah, oh, nanjak, Bro. Panjir. kadok kan, arek <laughs> <yang gak> kan. nyampe. <laughs> Wah. <Wow. sighs> wow. Gue ternyap. Pasar, Wah. deh ya? ya. Lagi, ya. Oh, Sip. Sip. <laughs> Sip. Yuk. Wan Labu, weh orang labuh labuh wah Barusan sudah ini kita coba semua SS. Uh, jadi review kali ini adalah treknya terlalu pendek ya, menurut saya kurang panjang. Tapi untuk uh, dari segi kecuraman udah dapet SS 1 itu ada nanjaknya, SS 2 juga dikit. Tapi lebih enak kalau SS 1 setengah digabung terus jadi SS 2 itu lebih apa ya enak oke, nggak banyak pedaling ss3 lumayan panjang tapi banyak pedalingnya capek sama apa namanya ada satu switchback yang kagok. oke sekian review track kelahuta bike park terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh